والله واقول قولا إِصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ اعمالكم لَكُمْ لكم وَمَنْ يُطِعِ يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فَإِنَّ بعد فاين اصدق اللَّهِ كتاب الله خير مُحَمَّدٍ علي محمد صلى الله عليه وسلم وشر محدثاتها wa kullal kulla Alhamdulillah Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa telah anugerahkan kepada kita. Dari nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah nikmat menuntut ilmu agama. Dengan menuntut ilmu agama, seorang akan merasakan ketenangan, dinaungi rahmat, dan diliputi oleh malaikat. Dan Allah SWT akan menyebut-nyebutnya di sisi para malaikatnya. Ya, teman besar orang yang menuntut ilmu agama hadir duduk bermajelis ilmu seperti kita sekarang ya diantara keutamaannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebutnya di sisi malaikatnya ya keutamaan yang agung besar ya seseorang misalnya ketika ya bupati di sini di siram yang menyebutkan bahwasanya Abul mundir. Abul. Adalah teman sekolahnya. Disebut-sebut. Pastilah Abul. Gembira sekali. Iya kan. Bagaimana lagi. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala. Menyebut-nyebut. Orang yang menuntut ilmu agama. Di sisi para marekatnya. Iya. Maka lah seorang bersemangat untuk menuntut ilmu agama. Iya, ajak sekalian yang belakang oleh subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Syekh Bimbas Rahimullah Ta'ala. Suatu perkara penting. Iya, bagaimana pengaruh dari teman duduk. Iya, teman duduk. Kalau teman duduknya teman bermainnya bukan orang yang baik akan menyebabkan hati seorang menjadi keras. Tidak baik hatinya. Berbeda kalau dia bergaul berteman dengan orang-orang baik maka hatinya akan menjadi suci baik. Iya. Jawab sekalian dimulai kolam subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Uthemi Bimbas, Bas ta'ala. Waman hafad waktuhu man wa quran akhyar Wal bu'du Wal ashrar Iya Kata beliau Nah niga niga tau Nah Iya Iya dengan dikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian membacanya Quran. iya, Kemudian dia ya, berteman dengan orang-orang baik dan jauh dari orang-orang yang lalai dan orang-orang yang tidak baik. Maka hatinya akan menjadi baik. Dan akan menjadi lembut. Iya, perhatikan jamaah sekalian yang dimulai oleh subhanahu wa ta'ala karena itu penting bagi seseorang untuk memilih temannya. Tidak semua orang bisa dijadikan teman. Iya, yang bagus untuk kita bergaul dengannya adalah teman yang bisa mengarahkan kita kepada kebaikan. Iya. Sebaliknya, tidak bagus untuk berteman dengan orang-orang yang tidak baik akan mengarahkan kita kepada perkara-perkara yang tidak jelek. Iya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits Abi Musa al Ashari. Iya, kata beliau, Inna mamatul jalisis sawah wal jalisis su kehamilan misk wana filkir. Misk, minhu, tawibah, kir, thiabaka, ya, bitta, perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek seperti Ya, penjual parfum, Pak Baru, parfum, ya toh. Dan seperti penjual atau seperti peniup api, misalnya palas. Kalau teman duduk yang baik, di Impa, maka seperti penjual parfum, Pak balu parfum. Kalau teman duduk yang jelek seperti tukang las. Ya, bagaimana itu teman duduk yang baik? Iya mungkin kita nah nah, co coba seperti coba parpunnya ataukah telih lah, iya toh, paham? kemudian yang ketiga mungkin kamu akan mendapatkan bau yang enak semerbak karena dulu dengan penjual minyak wangi Kemudian teman dulu yang jelek seperti tukang las mungkin akan membakar pakaianmu. Iya, tahu kan kalau misalnya apinya lari ke baju kita akan terbakar. Kemudian paling tidak kamu akan mendapati bau yang tidak sedap. Iya. Saya gambarkan dengan bahasa Bugis toh. Misalnya ada ya teman yang kurang bagus A, teman duduk yang baik, dia bilang misalnya sama Abul, Abul, iya, ayo, ayo tolong e. kan rumah apa namanya macaw ibu ramu mulu eh, iya tolong eh, iya, ya begitu orang teman duduk yang baik akan mengerahkan kita kepada kebaikan, ayo kita keper, pergi ke Masjid Enggak taklim di sana, Iya toh. Tapi kalau teman duduk yang jelek, ya misalnya teman duduk yang jelek ada yang bilang ke Abul, Abul, logikonya kita apa namanya minum apa namanya minuman keras. Abu hati api itu minuman keras, ah air es batu. Es batu toh minuman keras es batu. <SILENCIO> iya, dia bilang minum, walaupun sedikit apa sedikit saja, tidak usah bayar saya yang tanggung. Iya toh, ya begitu kalau teman duduk yang jelek, mengerahkan seorang kepada <SILENCIO> kejelekan. Iya, ya mas kalian mudahkan subhanahu ta'ala karena itulah hendaknya lah seorang memilih teman duduknya iya mulai wa ta'ala insyaallah ta'ala iya pembahasan kita di malam ini tentang hukum tasmiyah hukum tasmiyah diilwudhu bismillah iya Ya kumilu gimana Agar dibaca Bismillah Iya Apa hukum membaca Bismillah, bismillah ketika mau Berudu Iya Ini pembahasan kita Di malam ini Insyaallah Allah dimaklumi Saya ulangi Pembahasan kita di malam ini adalah Hukum membaca Bismillah Ketika hendak berwudu. Iya. Adam sekalian, mulai kelas baru telah. Perhatikan baik-baik. Wan Abi Hurairah radhiyallahu taala, dikatakan, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alayh." Ahraja Abu Dawud wa Ahmad wa Ibn Majah bi isnadil dha'if. Walitilmidi an Sa'id ya, dari Abu Hurairah Anhu, dia berkata ya Rasulullah wasallama bersabda tidak ada wudu bagi yang tidak membaca bismillah. Ketika dia berwudhu. Yeah. Dikeluarkan oleh Ahmad. Wabudaw dan Bumaja. Dan sanatnya lamah. Dan hari tirmidhi meriwatkan dari Sa'id bin Zaid. Wa Abi Sa'id. Yang semisalnya. Dan berkata Ahmad. La tidak ada yang sahih. Dalam masalah ini. Dalam masalah membaca basmarah. Bismillah ketika. Memulai wudhu, iya. Jamaah sekalian yang mulai Subhanahu wa ta'ala Sebelum kita masuk di fikih hadis ini pembahasan fikih dari hadis ini, iya perhatikan hadisnya Allah solatah. Tidak ada sholat, eh tidak ada wudhu lah wudhu liman lam Tidak ada wudhu, maksudnya inilah di sini. Sebagian ulama mengatakan. Tidak sah wuduknya. Dekna sah jenek natawe kode namas. dia baca bismillah. Iya yeah. Ada yang juga mengatakan wajib membaca basmalah bismillah. Kemudian yang ketiga. Pendapat sunnah saja. Artinya. Kalau seorang tidak membaca bismillah. Ketika dia mau berbunuh maka tidak mengapa. Ada juga yang mengatakan, bagi yang meremahkan hadisnya, mengatakan, tidak wajib, tidak juga sunnah, artinya boleh saja. Iya. Yeah. Jadi pahamnya? Dan kita akan sebutkan makna yang benar dari penapian di sini. <tuh> <tuh> tidak ada wudhu. Kalau mengatakan tidak sah wudhunya seorang, kalau dia tidak membaca basmarah. Maka. Iya. Tidak sah wuduknya. Berarti. Tidak sah juga karena. Tidak sah juga solatnya kalah. Kalau dia solat dengan wuduk tersebut. Iya. Sebab. Tidak sah wuduk seorang. Kalau tidak membaca basmarah. Iya. Dimaklumi. Dibahami. Iya. Iya. Aja mas subhanahu wa ta'ala. ya Iya. Kemudian selanjutnya pembahasan hadis. Hadis ini lemah, tapi bisa dikuatkan dengan terkumpulnya jalan-jalan hadis ini. Asalnya hadis lemah, tapi banyak lemah-lemah lemah digabungkan menjadi bisa menjadi kuat. Iya. Artinya hadisnya bisa dikuatkan Hasan Leiri. Iya. Kemudian pembahasan selanjutnya Mas Fikri hadis. Fikih hadisnya. Ya. saya ulangi pembahasan disinilah hukum membaca basmalah yaitu mengucapkan bismillah ketika hendak berwudhu ya. perhatikan jamaah sekalian yang memulakan subhanahu wa ta'ala ajunghuru ahlil ilmi ala istihbami tasmiyati wa anha min sunanil wudhu walaysat wajibah Fa idza tawadda asyakhsu jumhur ulama kebanyakan ulama atau banyak dari ulama berpendapat bahwasanya ya disunnahkan untuk membaca bismillah ketika mau berwudu ya dan ini mengucapkan membaca bismillah adalah sunnah sunnah wudu dan bukanlah wajib ya saya ulangi Jumhur ulama berpendapat bahwasanya Membaca basmalah di sini adalah sunnah, bukan wajib. Sebab dia adalah sunnah-sunnah dari sunnah wudhu. Iya, maka jika seseorang dia berwudhu, kemudian walam kemudian dia tidak membaca bismillah, maka sah wudhunya. Sebab ini hanyalah. Perkara sunnah mengucapkan Bismillah ketika mengawali wudhu. Iya. Adapun kalau mengatakan harus membaca Basmalah Bismillah atau dia syarat sahnya wudhu harus membaca Basmalah maka tidak sah wudhunya kalau dia tidak membaca Bismillah. Iya. Dan kita katakan tadi bahwasanya jumhur ulama berpendapat bahwasanya yang mengucapkan Bismillah di awal kali mau berwudhu adalah sunnah. Ya, maka siapapun yang berwudhu kemudian dia tidak membaca Bismillah maka sah wuduknya. Terlebih lagi kalau dia lupa, ya Akan tetapi perhatikan, iya tidak mengapa kalau dia tidak membaca basmalah ketika. Di awal kali dia berwudhu. Mau berwudhu. Akan tetapi. Perhatikan. Akan tetapi. Iya. Dia telah meluputkan dirinya dari sesuatu yang lebih utama. Lebih bagusnya. Iya. Tidak mengapa dia tidak membaca basmara ketika hendak berwudhu. Namun dia telah. Meluputkan dirinya dari perkara yang lebih utama. Sebab. Lebih bagusnya. Lebih baiknya. Iya. Seseorang ketika. Berwuduk dia mengawali. Memulai wuduknya dengan membaca. Bismillah. Iya. Aja mas mulai kalau subhanahu wa ta'ala. Ini. Pendapat jumhur ulama bahwasanya. Membaca bismillah, membaca bismillah ya. ya yeah. Ketika hendak berwulu adalah sunnah. Maka siapa yang tidak membaca pasmarah bismillah ketika memulai wudunya maka sah wudhunya, Iya, yeah. akan tetapi dia telah luput dari perkara-perkara yang lebih utama, lebih afdol. Iya, yeah. jamaah sekalian mulai. Kalau subhanahu wa ta'ala sekarang. Perkara selanjutnya, apa dalil? Iya, kenapa? Dikatakan mustahab saja, sunnah saja. ya seorang ketika dia ingin atau dia beramal suatu, amalan, ibadah misalnya, maka haruslah amalan tersebut didasari oleh dalil. Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Orang beragama tidak sekedar Ya hanya berprasangka baik, Oh baik kalau saya lakukan ini Baik saya kalau lakukan ini Tidak demikian Tapi orang yang ingin ibadahnya bagus Haruslah mendasari Amalan ibadahnya tersebut Dengan dalil Harus ada keterangannya Apakah dari sunnah atau dari hadis Atau dari Al-Quran Iya Sekarang kita masuk di dalil yang mengatakan bahwa disyariatkan untuk membaca Bismillah ketika memulai wudhu. Iya. Dan dalil akan disyariatkannya membaca Bismillah ketika hendak berwudhu adalah hadith Abi Hurairah. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laudua ah, lima lam kurismallahi alaihim. Tidak ada wudhu bagi siapa yang tidak membaca Bismillah pada saat dia berwudhu. Dan akan kita jelaskan nanti makna wudhu', ah. Tidak ada wudhu. Apakah tidak sah wudhunya atau cuma perkara-perkara mustahab di situ untuk bermemulai wudhu dengan basmalah, Bismillah. Iya. Kata penulis di sini, "Ia fahalal hari nasun ala masruiati tasmiati indal wudu Iya, hadis ini adalah nas keterangan yang menunjukkan akan disyariatkannya untuk membaca bismillah ketika wudhu. Dan hadir sabitum bimajmuh itu rugi dan hadirnya sah, sahih. Ya. Dengan dikumpulkannya jalan-jalan hadis tersebut. Iya. Kemudian. Perhatikan selanjutnya. Walaisi tasmiyat wajibah. Liwujudi dalil aladhi yadullu ala adami wujubiha. Dan. Mengucapkan atau membaca di sini Bismillah. Bukanlah wajib. Kenapa bukan wajib? Karena adanya dalil. Keterangan. Keterangan. Yang menunjukkan bahwa tidak wajibnya membaca bismillah. Yeah. Yang pertama dalilnya yang mengatakan bahwa tidak wajib membaca bismillah. Ini ada dalil yang memalingkan wajibnya. Yeah. Pertama. Wasallam. <tik> Ya. yang pertama jadi yang mengatakan bahwa tidak wajib membaca bismillah adalah sahabat yang mensifatkan menyebutkan Bagaimana cara berwuduknya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka tidak menyebutkan bahwasanya Nabi ketika berwuduk memulai wuduknya dengan Bismillah. Iya, mungkin saja Nabi tidak mengeraskan Bismillahnya atau Nabi sama sekali tidak membaca Bismillah. Iya, dibahami. Jadi yang pertama, kenapa tidak dikatakan wajib atau bukan syarat dari sahnya wudhu? Ya, karena sahabat yang mensifatkan menyebutkan bagaimana cara wuduknya Nabi SAW, mereka ya, tidak menyebutkan bahwa Nabi ketika berwudu memulai wuduknya dengan membaca "Apa bismillah". Ini yang pertama, Abul faham. Huh, bagaimana perempuan eh, perumpamaan teman duduk, teman duduk yang baik Dengan teman duduk yang jelek yeah. Ayo abul kita minum minuman keras <laughs> Apa tadi minuman keras Is batu yeah. Ini yang pertama Kemudian yang kedua dalil yang menunjukkan bahwa Tidak wajibnya membaca bismillah ketika handak berwudu wa aydo anna sallallahu wa lam lam muslim al ibn 'abasa sallallahu sallallahu wa dhakara ila akhir wa lam lahu falau kanat wajibatan la nabi sallallahu alaihi wasallama li anna hadha ar rajul yuridu bayanan al bayan an hajah la yajuz fa wasallam waktu ya, telah Nabi Sallallahu wudhu, perhatikan dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa tidak wajib, tidak harus membaca Bismillah, ya. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada sebagian sahabat tentang cara wudhu dan Nabi tidak menyebutkan kepada mereka tentang membaca Bismillah. Iya, dalam Sahih Muslim dari Amr ibnu Abbasah. bahwasanya sahabat ini meminta kepada Nabi untuk mengajarkannya bagaimana berwudu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi mengajarkan kepadanya ya secara cara berwudu. Nabi menyebutkan kepadanya untuk ya berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung dan mencuci wajah dan seterusnya dan Nabi tidak menyebutkan kepadanya membaca bismillah. Ya, perhatikan, jadi Nabi mengajarkan kepada sebagian sahabat tentang cara berwudu, ya. Kalau berwudu begini, cuci tangan, cuci kaki, usap kepala, tapi tidak menyebutkan membaca bismillah. Ya, perhatikan, andai kata wajib membaca basmalah, bismillah maka pastilah Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan menyebutkan kepada sahabat tersebut. Ya, sebab sahabat tersebut ingin penjelasan dan pengetahuan tentang ibadah ini. Jadi pahami, andai kata wajib membaca bismillah, maka pastilah Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan menyebutkan kepada sahabat ini dan sementara sahabat ini ingin penjelasan pengetahuan tentang bagaimana ibadah wudhu ini. Ya. Dan perhatikan, tidak boleh mengakhirkan penjelasan pada waktu yang dibutuhkan. Iya. Lihat bagaimana sahabat tadi bertanya kepada Nabi, ya untuk diajari cara wudhu. Iya. Andai kata wajib membaca bismillah, maka pastilah Nabi asal akan menjelaskan padanya. Dan perkara wajib, perkara yang dibutuhkan, tidak boleh diakhirkan penjelasannya pada saat, dibutuhkan. Iya. Ajumah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan. Berikut, Maka bagaimana mungkin iya, membaca bismillah adalah wajib dan Nabi sallallahu tidak mengajarkan kepada sahabat tersebut membaca bismillah. Dan sementara sahabat tersebut yang meminta kepada Nabi untuk diajari Bagaimana cara berwudu? Eh, Insya Allah utara jelas. Kemudian jamaah sekalian mulai kalau sembara utara ini dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa tidak wajibnya membaca Bismillah ketika memulai wudu. Kemudian wakdari kama mro magana hadis riba' ibn Rafi'. Raja taala utara lahu nabi sallallahu alaihi ala Ya dakaralahhu ubduu almatkur filqur an karim Iya tasmiyah tasmiyah nabi sallallahu alaihi salam alaihi alaihi Awajibat fil wudu allati la yashhu al wudu illa biha fa arsala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ila il, illama dzikra fil qur'an ila ma dzikra fil qur'an wa laysa bil qur'an dzikru tasmiyah iya kemudian kata penulis di sini bahwa telah berlalu bersama kita hadis rifa'an rajiallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya maka lah engkau. Sebagaimana ya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Yaitu dalam Al-Quran tentang cara berwudu. Iya. Cucilah wajahmu. Kemudian kedua tanganmu. Kemudian basuhlah, usaplah kepalamu. Dan cucilah kedua kakimu. Iya. Nabi menyebutkan kepadanya. ya Wudhu. Yang disebutkan dalam Al-Quran Dan tidak mengajarkan kepadanya Atas miyah ia ya membaca bismillah Iya Andai kata bismillah Wajib hukumnya Maka pastilah na Nabi Wasallam akan mengajarkan Kepada lelaki tersebut Sebab lelaki tersebut Ingin mengetahui Kewajiban-kewajiban Dalam wudhu Yang mana wudhu Tidaklah sah Kecuali dengannya Iya jadi lelaki ini ingin mengetahui Perkara-perkara wajib Yang ada pada wudhu Yang mana wudhu tidak sah Kecuali dengannya Dan Nabi tidak Mengajarkan kepadanya membaca Bismillah ya. Nabi ya, Tidaklah menganjurkan kepadanya Kecuali apa yang disebutkan dalam Al-Quran ya. Dan di dalam Al-Quran Tidak disebutkan masalah Bismillah ketika hendak berwudu. Iya, aja Mas sekalian memulai kalau subhanahu wa taala ini Iya, tiga dalil yang menunjukkan bahwasanya membaca bismillah ketika hendak berwudu bukanlah wajib tapi perkara yang mustahab sunnah mandub. Iya, perkara yang sunnah. Sunnah artinya kalau tidak dilakukan maka tidaklah ia ya, membatalkan wuduk tapi rugi, ia ya, karena dia luput dari keutamaan. Sebab ia ya, dari hal yang dianjurkan ketika seorang ia ya, memulai wuduknya dia membaca Bismillah, ya dan sebagian ulama tadi katakan bahwasanya wajib hukumnya, ya. sampai yang kita kedengar di taklim di sana bahwasanya walaupun seorang misalnya dia masuk wc dia tidak membaca bismillah lupa kemudian di pas di wc baru dia ingat iya maka dia tetap membaca bismillah tersebut sebab ada ulama yang mengatakan tidak sah wuduknya atau wajib harus membacanya Ya. Yeah. Kalau Sheikh Utsaimin mengatakan bahwasanya ya yeah, kalau misalnya tidak sempat membaca di luar, maka dia baca di dalam hati. Ya. Yeah. Tapi yang benarnya tidak demikian sebab dikatakan hadis la wudhu aliman liman lam tidak wudhu bagi siapa yang tidak membaca basmalah dan membaca itu bukan di dalam hati, tapi di bibir. Iya yeah. Jamaah sekalian, ular kelas Sekarang pembahasan selanjutnya tadi dikatakan dalam hadith, "Tidak ada wudu bagi siapa yang tidak membaca bismillah." Sekarang, apa makna "wudhu" di sini? Apakah tidak sah wudhu seorang kalau dia tidak ber, tidak membaca basmalah bismillah, atau bukan? ya maka, maka, maka, maka, maka, maka, maka, maka, maka, maka, maka, maka, dan berdasarkan di atas yang telah lalu maka penapian dalam hadis yaitu tidak ada wudhu bagi siapa yang tidak membaca bismillah pada saat berwuduk Adalah penapian Kesempurnaan dan keutamaan Bukan penapian Sah Bukan dikatakan Tidak sah wuduknya Bagi siapa yang tidak membaca bismillah ketika Mengawali wuduk Bukan itu yang diinginkan Iya yeah. Bukan penapian sehat, Tidak ada Wuduknya kalau tidak membaca Basmara Bukan itu Iya yeah. Tapi yang diinginkan adalah penafian afdhuliyah. Kesempurnaan. Artinya tidak sempurna wuduknya seorang. Kecuali dengan membaca bismillah di awal wuduknya. Dan jika tidak menyebut orang yang berwuduk. Tidak menyebut bismillah di awal wuduknya. Maka wuduknya tidaklah batal. Iya. Insya Allah ta'ala dipahami. Perhatikan. والاصل في النفي اي يكون لنفي الصحة ولا لا يصح ولكن قد يكون النفي نفيا للكمال ولا نفيا للصحة إذا كانت هنالك قرينه تدل على أن المراد بهذا النفي بهذا النفي هو نفي الكمال فقط كقوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن من لا يامن جاره بواقه وهذا ليس نفي للصحة الايمان ya perhatikan dan asal dari panabian tahu makna penapian kan la salata tidak ada sholat artinya dinapikan sholat tersebut. La wudhuah tidak ada wudhu. Ya misalnya tidak ada mobil di luar itu menapikan bahwa tidak ada mobil di luar. Menapikan adanya mobil di luar gitu. La wudhuah tidak ada wudhu dinapikan ditiadakan wudhu. Ya perhatikan dan asalnya Penapian itu adalah penapian tentang kesah shohinya. Iya, la tidak ada wudu, tidaklah sah wudu, asalnya demikian. Iya, akan tetapi, iya, terkadang penapian tersebut adalah penapian lil kamal kesempurnaan. Ya bukan penapian kesohian. Artinya, la wudua, tidaklah sempurna wuduatnya seorang. Kecuali dengan membaca bismillah. Bukan maknanya tidak sah wuduatnya. Seseorang kalau dia tidak membaca bismillah. Iya. Jadi asalnya penapian adalah penapian sehat. Namun penapian bisa menjadi penapian kemal, kesempurnaan. Jika ada indikasi. Ada ciri yang menunjukkan bahwasanya. Penapian di situ adalah penapian lil kamal, bukan penapian kesohihan. Iya, misalnya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi "Wallahi demi Allah, La yu'minu layak manu la ya'manu bawa ekhu. Tidaklah beriman bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Iya, apakah? Di sini bermakna tidak beriman sama sekali. Kalau tidak beriman berarti. Kabir. Iya. Yeah. Apakah demikian? Iya. Yeah. Jangan sampai. Nanti aku pulang ke rumahnya. Dibilang sama tetangganya tidak beriman. Tidak sah keimanannya. Kabir berarti. Bagi siapa yang tidak merasa aman. Terhadap pengangguan tetangganya. Tetanggunya tidak. Ya yeah, berbuat baik kepadanya. Iya. Yeah. Iya. Ada di sini bukan penapian sehatnya ke, keimanan Tapi penapian Kesempurnaan dari keimanan Tidak sempurna keimanan Seorang barang siapa yang Tetangganya tidak merasa aman dari Apanya Gangguannya maka Penganjuran untuk berbuat Berbuat baik kepada tetangga Ya misalnya Kalau masak Apa namanya uh, Kari ayam bagi-bagi ketangganya kuahnya perbanyak kuahnya biar tangganya juga bisa dapat ya kalau masa pa kok, kasih tangganya. iya jadi sini penapian kesempurnaan bukan menapikan sahnya keimanan ya dan juga seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La salata Tidak ada salat ketika makanan telah disiapkan. Ya misalnya pada saat adzan, terus yang punya rumah menyiapkan makanan sudah tersedia di hadapan. Ya. maka nafshi huna nafilul kamal. di sini tidak ada salat ketika telah tersiapkan makanan di sini adalah penapian kesempurnaan ya bukan berarti bahwasanya kalau sudah ada makanan terus orang pergi salat tidak sah solatnya bukan itu yang diinginkan tetapi tidak sempurna solatnya seorang ketika makanan telah disiapkan iya kenapa demikian sebab solat solat itu masihlah sah ketika Makanan telah tersiapkan. Iya. Dipahami? Ya jadi misalnya kalau ada yang menyiapkan makanan. Misalnya kita bertamu ke rumahnya. Siapa namanya? Eee... Alfian. Oh. Kita bertamu kepadanya. Ke rumahnya terus dia siapkan makanan. Enak. Iya. Terus. Dikumandangkan azan maka. Ya tidak ada sholat bagi ketika telah tersiapkan makanan. Artinya di sini bukan tidak sah sholat ketika telah tersiapkan makanan, tapi terenabikan kesempurnaan sholat sebab kadang seorang berpikir dengan makanan yang disiapkan. Ya bagusnya dia makan dahulu kemudian pergi sholat sebab ini adalah termasuk dari udur untuk ya tidak mengikuti sholat. Diselesaikan makanannya kemudian dia Ya, ikut sholat. Kalau ya, makanan tersebut tidak menjadi atau iya kalau misalnya tidak menjadi pikirannya maka dia pergi sholat. Tapi kalau mengganggu sholatnya nanti maka dia mulai dengan makan. Iya wakil jumur dan pendapat jumur ulama ini adalah pendapat yang sahih. Bahwasanya disunahkan. Ketika seorang hendak berwudu maka diawali awali dengan membaca Bismillah. Iya dan hukumnya adalah tidak wajib atau bukan syarat. Ya sebab ada perkara yang memalingkan dari wajibnya. Tadi Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat tentang wudu dan tidak menyebutkan Bismillah. Iya dan seterusnya dari dalil-dalil yang menunjukkan tidak wajibnya membaca bismillah. Sah salat, sah wudunya seorang kalau dia berwuduk tidak membaca bismillah, tapi dia telah luput dari hal yang lebih utama. Sebab yang lebih bagusnya dan lebih baiknya seorang ketika hendak berwuduk. dia mengawali dengan membaca bismillah. Iya. Mudah-mudahan kita semua memahami perkara ini dan insya Allah taala kita ya akan teruskan pertemuan kita di masara ini selanjutnya dan mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua subhanakaallahu hindik sunallahintaustakfir wathibulaihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.